lupa sama temen yang lain oh iya benar ini beli di mana apa baru tuh beli di mana baru tuh ada yang ngasih